Halo guys, balik lagi bersama aku Robox Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja nah, Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang selalu pantengin channel ini Karena channel ini bisa dibilang jarang update Tapi mungkin saya Usahakan Menghibur Jarang-jarang update Oke, okay, pada video kali ini eh, kita mau apa namanya, mau sharing-sharing ya. Kita mau belajar gimana caranya add eh, model atau jadi bilang "modding lah ya", dasar-dasar "modding" gitu ya. Sebenarnya eh, video kayak ini udah banyak, sih, cuman mungkin yang... Versi full Indonesia belum ada kali ya? Tahu atau udah? <laughs> Tapi intinya gini. E, pada video kali ini saya bakal beda sedikit dari video tutorial mungkin yang sudah pernah ada di YouTube. Pada video kali ini kita mau modding game Counter Strike. Kita sebutnya game Counter Strike aja ya, soalnya nggak mm -hmm. selalu harus mod PB ya. Karena universal, Mod CS itu bisa PB, bisa crossfire, atau Call of Duty, biasanya game game ya game game kayak gitu, dimasuk-masukin juga ke tim Counter Strike. <gifat> nah, apa bedanya? Nah, biasanya motor moder dari zaman saya mulai masuk, ikutan modding itu kurang lebih tahun 2011-2012 ya. Nah, dari tahun-tahun itu, nggak tahu ya mungkin saya doang atau yang lain juga itu berpatokan dengan software 3D yang bernama Milkset 3D ya itu kayak software apa uh, oh ya mungkin indie kali ya dia softwarenya tuh enggak begitu besar dan ukurannya juga ringan itu biasa digunakan untuk modding counter strike dari zaman awal-awal CS yes, Baby masih terlihat burik ya, mungkin 8bit eh, seperti game sebelah yang jam jumpsuit itu <laughs> gak bisa ada ya dari situ saya masih pakai itu aja gitu cuman eh, udah beberapa tahun gak main game modding JS, dan kemudian Kemudian coba comeback dan sih ya mungkin ya iseng-iseng aja gabut di setelah pekerjaan di dunia nyata gitu kan Itu saya juga coba masuk lagi untuk ngedit-ngedit molding dan segala macam dan meri lagi hal-hal yang dulu pernah saya kerjakan Cuman waktu balik lagi pun itu udah banyak yang sempat lupa ya Dan Awalnya saya nggak masuk ke CSPB, Counter Strike Number, CS 16 gitu ya, karena udah bosen banget Dan apa? Pengen coba di grafis yang lebih baik, itu saya coba masuk ke CSGO ya, global offensive Dan ternyata ya laptop pempot-pempotan -mpot juga cuman ya lumayan berasa gitu ya perubahannya. Counter Strike Number, Wait wait wait wait, wait. Ini mau jadi curhat malah jadi flashback, ya nggak apa-apa lah cuman ini masih ada kaitannya dari tema yang bakal kita garap itu hacking models atau moding dasar nah pada video ini kita bakal menggunakan software 3D open source gratis, itu namanya Blender 3D ya nah selain Blender 3D saya juga menggunakan software-software pendukung -software lain untuk modeling ya itu kita cek di browsernya udah saya siapin itu yang pertama ada Blender 3D itu buat 3D-nya ya kayak senjata, hands tangan, aksesoris dan lain-lain itu -lain. editnya pakai Blender 3D nanti kemudian ini ada plugin ya loginnya itu namanya Blender Source Tools ya ini gunanya untuk coding di Blender ya jadi di Blender itu kan polosan ya eh uh, uh, apa software 3D polosan gitu kan bukan diperuntukkan untuk CS sebenarnya secara umumnya cuman ya ini dari pihak Valve menyediakan plugin untuk bisa coding CS gitu di Source eh, di Blender gitu ya, namanya Blender Source Tool, gitu nih nah ini enggak hanya counter strike 16 aja di plugin ini bisa digunakan buat CS Source, CSGO juga, jadi universal ya, cuman untuk kali ini kayaknya kita bakal gunain dulu untuk CSPB ya. untuk counter strike 16 harus di dasar, karena untuk melanjutkan versi CSGO atau CSS itu ada bedanya sih sebetulnya. nanti di bagian finishing aja yang agak beda. Oke okay, nanti ini blender ada link downloadnya nanti tidak seperti Windows store store juga pluginnya. Kemudian ini ada Half Life Model Viewer ya atau yang versi terbaru itu namanya Half Life Asset Manager. Itu gunanya untuk nanti kalau game uh, untuk viewers aja sebenarnya ya, kayak contoh Ini nah lihat Models ini Nah, nah ini tuh Kalau dulu tuh kita menggunakannya hlmv ya. oh, Save model viewer ini juga sama, save model viewer cuman ini versi update nya ya saya lihat ini terakhir update-nya itu September 2021 ya, jadi cukup up-to-date oh iya satu lagi saya itu belum download nah ini crowbar ya, crowbar itu fungsinya hmm. untuk ini untuk decompile ya decompile model misalkan model kan biasanya ini informatnya MDL ya, Dan kan udah di kalau cara WinRaw tuh udah di-pack ya, udah di-pack kalau mau ngebongkernya lagi pakai crowbar nah kemudian untuk menyatukannya kembali itu menggunakan uh, software tambahan ya itu namanya MDL Studio Compiler MDL Studio Studio Compiler Uf hai oh, hai hai hai hai hai ini, yeah. jadi ini kompilernya ya, gitu Nah ya yeah, ini kompilernya nih kalau mau nge-fake kita download dulu sebentar, oh. ah, aja dulu ya, ada linknya, kemudian ada konekrobar, oh, konekrobar sudah tadi keywordsnya sudah, ini tinggal di-download aja di-install ya ini bener-bener tinggal di-download, di-install sering di, di nah, sini video kali ini kita mau kita ini langsung ke cara install pluginnya nih nah pluginnya ya laginya, ini cover kita buka blender, buktinya dulu ya. Nah, ini blender seperti ini, 3D viewportnya langsung 3D ya. file mix itu kan ada Canon, ya, atas bawah kiri kanan, dan seperti 3D oh, ini full 3D langsung. Jadi kita langsung otakat -otak di sini. Oke, okay. ini masih umum. Dan sekarang kita mau install lagi. Oke, okay. kan lagi di sini ya. Kaya aja. Apa yang kita okay, cari ya? Kita ke file, kemudian ke, kemudian ke mana? sorry di edit, okay. di add di nah ini yang tadi bilang, jadi, nah ini, ini tadi gender